Baiklah para sahabat, untuk menemani santai malam kalian saat ini, Pak akan menyuguhkan kebahagiaan dan pastinya kabar-kabar spesial dari Lesti dan Bilar. Kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan, potret Baby L dan Papa Bilar, serta Bunda Lesti di dalam mobil. Ini sepertinya saat setelah acara karnaval SCTV 32 selesai. Masya Allah, mudah-mudahan ya kebahagiaan selalu menyelimuti idola kita Dan kita sebagai fansnya juga mudah-mudahan bahagia selalu, amin Dan kita lihat slide kedua persahabat Antusias, warga, Masya Allah banget ya Luar biasa, full, penuh Untuk menyambut Bunda Lezli dan Papa Bilar di Bandung Ini sih luar biasa banget Kebahagiaan yang kita dapatkan Benar-benar terbukti bahwa Bunda Lasti, Papa Bilar, dan BBL Benar-benar banyak orang-orang yang mendukung dan selalu mensupport dengan tulus Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Si Komik Banyak tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan Salah satunya dari akun Firahartati245 mengatakan Masya Allah, benar-benar ramah pasangan Leslar Jadi terharu, Papa... Al-Fatih mengajarkan sama Abang Al-Fatih harus ramah sama orang Mengangkat gendong Abang Al-Fatih agak tinggi untuk menyapa warga Dari kecil sudah ditanamkan, etitut kesopanan tidak boleh sombong Inilah idola kesayangan kita menanamkan Sejak kecil bersahabat, untuk selalu ramah kepada siapapun Etitut memang selalu menjadi nomor satu, kita makin bangga ini nilai plus banget ya Untuk Leslar Semoga selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang Dan kemudian di Simang juga Di berikutnya. Video Lesti dan Bilar berkolaborasi Di acara Karnaval SCTV 32 Sudah ada di Youtube SCTV persahabat ya Kita harus support yang terbaik nih Untuk idola kesayangan kita Karena keromantisan selalu diperlihatkan Selalu disuguhkan oleh Leslar Di atas panggung dan semua persahabat ya Ini salvok subscribe-nya SJTV Perhatikan di kalimat komentar sebelumnya Dari akun Mukhit Mengatakan salvok subret SJTV 17,7 125 Sama dengan 17 Dan 7 bulan pertemuan mereka Juli Masya Allah Jangankan alam semesta yang mendukung Leslar Subret pun ikut sosiologi dan bahagia Wow Semua Salfok dengan subscribe Channel Youtube SCTV 17,7 7 bulan pertemuan mereka Di bulan 7 juga Masya Allah banget ya Mudah-mudahan langgeng rumah tangganya Semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian bersama disimak juga Ini ada potret kebersamaan antara Lesti Lovers dan Leslar Lovers Dalam satu acara di Karnaval Masya Allah banget ya Dua fans yang luar biasa menjadi satu ini sih kebanggaan banget ya momen ini pun diunggah kembali oleh akun anti-score online-nya BBL ada kalimat juga yang dituliskan di kalimat caption Masya Allah, Leslie Lovers, X lesla Lovers yang selalu kompak Gak sabar nunggu bulan 12, nanti bundanya abang el konser Wow, ini segi juta bagat ya pasti Penontonnya pun akan membludak kalau konser Leslie Kejora Itulah momen yang paling kita tunggu Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik, terjalin dengan baik, amin Kemudian bersama disimak juga ini ada unggahan terbaru dari Bunda Lesti, 1 jam yang lalu di tengah malam, vitamin pun kita dapatkan dari unggahannya Bunda Lesti yang terbaru Mengunggah foto BBL dan Papa Bilar sedang tertidur di dalam mobil dengan gaya yang sama, ini sih kebahagiaan banget yang kita dapatkan di tengah malam Dan kalimat caption pun dituliskan oleh Bunda Lesti, sebuah kalimat jimat dituliskan oleh Bunda Lesti untuk BBL dan Papa Bilar namun, soal, soal banget ya. Kalimat komentar juga yang diberikan dari Kak Zenzi. Renzila Zuardi ikut menanggapi. Bang Zenzi mengatakan, "Kok jimat sekarang mah minggu dek?" Katanya, "Tuh ada aja kelakuan yang bikin ngakak nih ya dan apabila pun ikut menanggapi, jimatnya gus titik-titik." Wow, tanda tanya di persahabatnya, Masya Allah. Semoga dulu kesenangan kita selalu memberikan kebahagiaan dan selalu memberikan kabar baik. Dan kabar-kabar terbaru yang paling kita tunggu nih persahabat nih ya Kemudian kita simak juga di unggahan ig nya Bunda Lesti Yang merepost kembali postingan ofisial Lesti Lovers Indonesia Ada sebuah kalimat penting yang diunggah Kalimatnya Assalamualaikum semuanya Bagi teman-teman Lesti Lovers dan Leslar Lovers yang tadi hadir di Karnaval SJTV ada pesan dari Dede Lesti Gejora, mohon maaf tadi tidak sempat bertemu dikarenakan ada miskom lokasi. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas supportnya. Tuh, ada pesan penting. Mudah-mudahan ada tentunya. Wejangan dari Bunda Lesti untuk fans sejatinya. Kita selalu menunggu kabar baik itu, kabar bahagia yang kita tunggu dari Lesti dan Bilar. Dan pastinya juga kita menunggu cirukan terbaru dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi menarik dan terbaru dari Lesti dan Bila. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.